Sejarah uang sangat panjang dan kompleks, dimulai jauh sebelum adanya mata uang modern yang kita kenal saat ini. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah uang. Barter Pada masa prasejarah, perdagangan dilakukan melalui barter, di mana barang-barang diperdagangkan dengan barang lainnya. Barter memungkinkan perdagangan terjadi tanpa adanya uang. Mata uang logam Seiring berkembangnya perdagangan, logam mulia seperti emas dan perak mulai digunakan sebagai bentuk uang. Uang logam pertama kali digunakan di wilayah laut tengah pada abad ke-7 SM. Koin, koin mulai digunakan sebagai bentuk uang sekitar abad ke-6 SM di Lydia, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Koin memudahkan penghitungan nilai tukar dan menjadi bentuk uang yang lebih mudah dikenali. Uang kertas, uang kertas pertama kali ditemukan di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Uang kertas mulai digunakan di Eropa pada abad ke-17 dan menjadi bentuk uang yang lebih praktis dan mudah digunakan. Uang digital, uang digital, seperti kartu kredit dan transfer bank, mulai digunakan pada abad ke-20. Saat ini, uang digital semakin populer dan berkembang dengan cepat berkat kemajuan teknologi. Selain itu, sejarah uang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, sistem moneter, dan kebijakan pemerintah. Sejarah uang yang panjang ini terus berkembang dan mengalami perubahan, dan mungkin akan terus berubah di masa depan.